Mobile Legends, Bang Bang, MLBB adalah sebuah game mobile berbasis MOBA, Multiplayer Online Battle Arena yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton. Berikut adalah beberapa momen penting dalam sejarah game Mobile Legends. Peluncuran Mobile Legends: Bang Bang diluncurkan pada tanggal 11 Juli 2016. Game ini tersedia di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Popularitas Dalam waktu singkat setelah peluncurannya, Mobile Legends menjadi sangat populer di Asia Tenggara. Game ini menarik jutaan pemain dan sering menjadi game paling populer di toko aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store. Esports Mobile Legends juga memperkenalkan turnamen esports yang diadakan secara lokal dan internasional. Pada tahun 2017, Mobile Legends mengadakan turnamen pertamanya, yaitu Mobile Legends Southeast Asia Cup, MSC, di mana tim-tim dari negara-negara Asia Tenggara bersaing untuk memperebutkan hadiah uang tunai. Kontroversi Meskipun Mobile Legends sangat populer, game ini juga mengalami beberapa kontroversi. Pada tahun 2017, Moonton, Pengembang game dihukum oleh pengadilan Cina karena meniru game League of Legends milik Riot Games. Kontroversi lain juga muncul terkait dengan penggunaan karakter-karakter dari mitologi Indonesia dalam game ini. Pengembangan Setelah peluncurannya, Mobile Legends terus berkembang dan mengalami banyak perubahan dan penambahan fitur. Pada tahun 2020, Moonton mengumumkan pengembangan game Mobile Legends Bang-bang versi kedua yang diberi nama Mobile Legends, Bang-bang 2.0. Secara keseluruhan, sejarah game Mobile Legends mencerminkan evolusi game mobile yang semakin populer di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara. Dari peluncuran awal pada tahun 2016 hingga pengembangan game baru pada tahun 2020, Mobile Legends terus menjadi game yang banyak dimainkan dan menjadi bagian penting dari industri game mobile.